Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua selamat pagi Dengan rekan sekalian Ini depan layar saya kosong nih Tidak ada wajah-wajah dari teman-teman media Tapi saya asumsikan Teman-teman bisa melihat kami bertiga Saya ditemani oleh Pak Rizal Dan juga dengan Mas Yuda Senang sekali bisa kembali Bertemu secara virtual Dengan dekat rekan sekalian untuk memberikan Update perkembangan beberapa Isu diplomasi yang berlangsung dalam satu minggu terakhir. Pada intinya, yang kami ingin selalu garis bawahi adalah terlepas dari kondisi Covid yang saat sekarang sedang melanda dunia, diplomasi Indonesia terus bekerja. Diplomasi pada intinya pada pada saat sekarang berfokus pada upaya perlindungan WNI dan upaya peningkatan kerjasama internasional dalam rangka memastikan melalui kerjasama tersebut kita bisa memitigasi dampak dari COVID 19 dampak di dalam konteks ekonomi ataupun sosial teman-teman sekalian pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan lebih sebagai pengantar namun selanjutnya kita akan masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian sekedar informasi saja karena banyak juga ingin mengetahui banyak ingin mengetahui mengenai WNI yang uh, mengalami kasus covid di luar negeri Dari informasi yang kita dapatkan sampai saat hari ini Ada 839 orang uh, Yang, yang uh, WNI kita di luar negeri yang uh, terpapar COVID-19 Kasus aktif atau dirawat sebanyak 381 orang Yang dinyatakan sembuh atau negatif 413 orang Adapun yang meninggal adalah 45 orang di diantaranya adalah Mereka yang bekerja di kapal Atau ABK Teman-teman sekalian Untuk hal-hal terkait jumlah WNI tersebut Di mancanegara Yang sudah kembali Ke Indonesia nanti Kalau teman-teman ada kesempatan Silahkan mengikuti Uh, briefing akan disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri di istana Karena ada hal-hal yang akan dia sampaikan uh, Mereka atau mendata kembali jumlah WNI kita yang sudah kembali uh, Dari uh, luar negeri hingga saat hari ini Namun uh, mungkin yang sedikit menjangkut updating uh, Pada tanggal 19 kemarin 180 WNI kita telah kembali dari Pakistan yang, yang difasilitasi oleh kebutuhan besar kita di uh, Islamabad 182 ini tersebut terdiri dari 136 orang anggota jemaah tablik 17 mahasiswa 13 santri dan 16 uh, pelancong atau traveler kesemua WNI yang telah kembali sesuai ketentuan pemerintah telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan memiliki surat keterangan kesehatan dari otoritas Pakistan namun setibanya di Jakarta pun mereka menjalani proses pemeriksaan lanjutan dan uh, menjalani karantina selama 14 hari di tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah uh, hingga saat ini berdasarkan uh, uh, tabulasi yang dilakukan oleh perwakilan kita dan disampaikan ke Jakarta uh, setidaknya pada tanggal 10 April hingga 19 Mei 2020 terdapat 1.440 warga negara Indonesia non-residen atau pemilik visa jangka pendek yang belum bisa kembali atau tertunda ke eh, karena pembatalan penerbangan kasus-kasus lainnya eh, dari jumlah tersebut eh, 817 orang sudah kembali ke Indonesia dan sampai saat ini masih terdapat 623 orang yang belum bisa kembali ke tanah air dan mereka ini terus kita upayakan begitu ada peluang atau kesempatan kita fasilitasi kepulangannya ke tanah air. Karena rekan sekalian selanjutnya saya ingin menyentuh masalah kerjasama internasional. Seperti teman-teman maklumi Kementerian Luar Negeri ikut menjadi bagian aktif dari gugus tugas yang dibentuk pemerintah untuk menangani COVID. Utamanya dalam sisi, dalam sisi Memfasilitasi bantuan internasional e, Seperti kita Sama-sama ketahui e, Terdapat 111 mitra Internasional yang menjadi Bagian dari upaya mem membantu mem Memperkuat upaya Indonesia Mengatasi masalah COVID 11 dari mitra negara 12 mitra organisasi internasional Setelah 88 Mitra lembaga non-pemerintah Termasuk seksor swasta Jadi kita terus Terus memberikan atensi, memfasilitasi bantuan-bantuan yang diberikan dari negara-negara sahabat ataupun pihak-pihak lain dalam upaya kita mengatasi permasalahan COVID-19. Di luar itu tentunya teman-teman kita juga mencatat adanya harapan dari negara-negara sahabat yang juga mengharapkan bantuan dari Indonesia dan tentunya semua ini sudah kita pertimbangkan dan dicarikan apa yang bisa kita berikan bantuan sesuai dengan kapasitas dan mungkin dengan berjalannya waktu, ada hal-hal yang bisa juga kita berikan pada negara-negara sahabat yang sangat membutuhkan bantuan dan penanganan covid Rekan-rekan sekalian, mungkin saya stop dulu pada kesempatan ini. Saya akan mengajak atau mengundang Pak Rizal untuk sedikit memberikan elaborasi beberapa kegiatan Menteri Luar Negeri dari kurun waktu minggu lalu hingga sekarang yang mungkin teman-teman sama-sama ingin ketahui dan dalam hal ini Pak Rizal dapat bisa memberikan informasi lebih lanjut saya persilakan Pak Rizal ya, uh, terima kasih terima kasih Pak Rizal uh, Pak Indra yang ada kita, teman-teman media semua sekali yang berhadiah uh, selamat siang semua uh, saya sedikit saja akan mengupdate beberapa kegiatan Bung Menteri Luar Negeri terakhir pasca pertemuan uh, Presiden kita terakhir kemarin hari Rabu Uh, dari uh, seperti biasa, klusternya sudah sering saya sampaikan, tidak perlu saya ulangi. Saya hanya touch beberapa apa namanya bagian kegiatan Ibu Menteri terkait dengan komunikasi beliau dengan beberapa uh, menteri luar negeri tercatat setidaknya dalam apa, satu minggu terakhir, beliau sudah komunikasi dengan menteri luar negeri Australia, lalu beliau berkomunikasi dengan menteri luar negeri Irlandia, beliau juga berkomunikasi dengan pagi ini dengan. Menteri Luar Negeri Kanada. Uh, dan uh, nanti sore beliau akan berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Angola dan mungkin Jumat harusnya hari ini tapi kemungkinan karena ada konflikting jadwal beliau juga akan berbicara dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan. Dari seluruh apa namanya isu yang uh, yang dibahas dengan beberapa Menteri Luar Negeri tersebut pasti Covid menjadi uh, bahasan utama. Uh, semua yang terkait covid baik kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat maupun upaya Indonesia dan beberapa negara untuk terus memperjuangkan uh, akses dan affordability dari vaksin itu sendiri. Itu menjadi tema sentral utama Ibu Menteri ketika berbicara dengan beberapa menteri luar negeri uh, negara sahabat. Tentu dengan beberapa negara yang kebetulan menjadi dan akan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB seperti Irlandia misalnya dan Kanada mereka dua negara yang sedang akan running kandidesi untuk menjadi dewan anggota Dewan Keamanan PBB Indonesia dikonsultasikan oleh mereka jadi Indonesia dijadikan tempat konsultasi bagaimana mereka akan running untuk Dewan Keamanan PBB termasuk agenda-agenda Dewan Keamanan PBB ke depan beberapa isu yang dibahas dalam kerangka Dewan Keamanan tentu terkait dengan uh, Peacekeeping Operation yaitu PKO uh, di beberapa misi PBB khususnya terkait dengan Covid uh, saat ini tentu isu Palestina menjadi agenda juga yang dibahas oleh Ibu Menteri luar Negeri karena perkembangan terakhir di kawasan uh, di dimana uh, pemerintah perberitahan baru Israel sudah mengumumkan akan melakukan apa yang disebut dengan aneksasi tepi barat itu juga menjadi tema utama pembahasan apa uh, Ibu Menteri uh, tentu uh, beberapa hal uh, banyak pertanyaan terkait dengan komunikasi Ibu dengan Menteri Luar Negeri Australia terkait dengan apa namanya uh, perkembangan di Lahain State tentu ini akan nanti menjadi juga bahasan Ibu di pada saat press briefing beliau nanti di istana, yang pada intinya uh, beliau berbicara dengan uh, Menlu Pin terkait dengan upaya meng, apa namanya memanfaatkan seluruh uh, forum ataupun avenue yang ada untuk membahas uh, isu terkait dengan perkembangan di Rakhine State yang tentu saat ini menjadi sangat uh, sulit situasinya uh, sebelum adanya covid saja tentu uh, perkembangan di camp-camp pengungsi di kokbaza maupun di uh, Rakhine State uh, sudah sangat Uh, sulit situasinya apalagi kondisinya diperparah dengan kondisi COVID itu yang saya bisa sampaikan uh, terakhir mungkin ke kemarin beliau hadir uh, dalam pertemuan silaturahmi digital dengan seluruh pengurus cabang istimewa nahdlatul ulama di apa namanya di seluruh dunia uh, beliau hadir bersama ketua umum PBNU ke Haji Kiai dengan tema membangun solidaritas NU dan diplomasi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dalam kesempatan tersebut Ibu, Men, Ibu Menlu menggariskan tiga hal apa yang kira-kira bisa uh, dikerjasamakan antara NU dengan uh, pemerintah dalam hal ini perwakilan kita di luar negeri tentu sebagai organisasi keagamaan dan sosial yang cukup besar dan bahkan terbesar di Indonesia termasuk keberadaan 31 PCINU di uh, luar negeri, Ibu Menlu mengharapkan tentu satu uh, NU bisa menjadi wadah untuk mengedukasi publik terkait dengan bagaimana kita apa namanya menjaga uh, kondisi masyarakat kita di Indonesia di luar negeri untuk tetap bisa apa namanya mengatasi atau menjadi bagian terpenting dari upaya untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19 yang kedua tentu sebagai organisasi keagamaan, peran NU uh, untuk menjadi bagian dari mental and spiritual guidance bagi masyarakat kita di luar negeri karena biar bagaimana gundah-gulana perasaan was-was kekhawatiran yang ada di tengah masyarakat kita termasuk masyarakat Indonesia di luar negeri bisa bahkan menjadi pemicu untuk apa namanya turunnya imunitas kita dengan adanya apa namanya kekuatan organisasi keagamaan dan sosial seperti Nahdlatul Ulama yang bisa memperkuat spiritualitas dan mental bagi masyarakat kita di luar negeri mudah-mudahan tingkat imunitas masyarakat kita di luar negeri bisa menjadi meningkat sehingga bisa terhindar dari virus corona dan yang terakhir tentu Ibu Menlu berpesan terkait dengan bagaimana PCINU bisa menjadi elemen perekat bagi persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia di luar negeri dalam menghadapi COVID-19 ini Fokus kita, energi kita, mari kita apa namanya fokuskan untuk bersatu, untuk melawan COVID-19 dan menghindari perpecahan dan perbedaan yang ada di tengah masyarakat kita termasuk masyarakat kita di luar negeri Itu saja mungkin Pak Faisal yang bisa kami sampaikan beberapa kegiatan Ibu Menlu dalam satu minggu terakhir beberapa kegiatan lainnya tentu normal seperti sidang kabinet dan lain-lain. makasih. Uh, terima kasih pak Rizal. teman-teman uh, sekalian tentunya bisa menyimak uh, selain isu-isu uh, terkait covid banyak hal-hal lain yang juga menjadi perhatian ibu menteri luar negeri dan kementerian luar negeri khususnya isu-isu uh, perdamaian yang tentu tentunya uh, dunia tidak berhenti sekalipun COVID terjadi tapi banyak hal lain yang tentunya juga perlu menjadi atensi terkait perdamaian dan keamanan internasional teman-teman sekalian itu sekedar pengantar dari saya dan Mas Rizal mungkin selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan atau merespon berbagai pertanyaan yang disampaikan sekalian dan kalau kita melihat dari tabulasi pertanyaan hampir 60% itu menjadi porsi siapa? sudah jadi mungkin untuk menghemat waktu saya langsung akan mengajak Mas Yuda untuk memberikan respon atas berbagai pertanyaan yang telah disampaikan. Dengan demikian, selanjutnya, Mas bila ada yang belum terjawab, isu-isu lainnya akan kita coba respon juga. Silahkan Mas Yuda, langsung saja pada pertanyaannya. Terima kasih Pak Faisal, Pak Rizal, teman-teman media semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Uh, ada beberapa pertanyaan uh, Terutama ditujukan uh, mengenai uh, Kasus ABK yang sedang uh, Dihadapi saat ini uh, Nanti juga ada beberapa pertanyaan Mengenai uh, jamaah tablet Dan juga uh, secara umum Pelindungan WNI yang ada di luar Kami mencoba merespon pertanyaan yang pertama Yaitu mengenai Kasus uh, Kematian Salah satu ABK WNI Dengan inisial H Yang uh, teman-teman media sudah mengikuti melalui video yang di-upload ke sosmed. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Orang Negeri telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Lembaga terkait pada tanggal 18 Mei 2020 dengan mengundang ahli waris keluarga yang, di yang diwakili oleh kuasa hukum dan juga PT MTB sebagai manning agency yang juga diwakili oleh kuasa hukumnya nah pada saat pertemuan tersebut kami melakukan klarifikasi terhadap uh, kronologis kejadian dan juga pemenuhan hak hak almarhum jadi dapat kami sampaikan uh, berdasarkan pertemuan tersebut ada beberapa uh, kronologis yang dapat kami jelaskan pertama kejadian kematian almarhumah terjadi pada tanggal 16 Januari 2020 di sekitar varian Somalia nah, pada saat tanggal 16 tersebut uh, Almarhum e, diketahui e, oleh para sesama ABK WG pada saat coba dibangunkan, namun e, yang bersangkutan e, sudah meninggal dunia. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa penyebab e, kematian. Lalu kemudian pada tanggal 23 Januari 2020, berdasarkan informasi surat keterangan e, kematian yang dikeluarkan oleh PT MTB tanggal 23 Januari, e, jenazah Almarhumha di lahung, eh, di laut, eh, di sekitar varian eh, Somalia. Untuk eh, hal tersebut, kami akan tetap melakukan cross-check eh, terhadap informasi-informasi lain dari pihak otoritas RT. Jadi perlu kami sampaikan, eh, data yang kami terima, tanggal 16 kematian dan juga tanggal 23 proses pelarungan itu berdasarkan dokumen yang kami terima dari PT MTP. Lalu kemudian PT MTB uh, telah menyam, uh, membuat surat keterangan kematian pada tanggal 23 Januari 2020 uh, kepada pihak-pihak terkait uh, dan ditebuskan kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan juga BP2 uh, BP, BNP2TKN. Kami sudah melakukan pengecekan, ternyata surat tersebut tidak pernah dikirimkan uh, baik kepada Kemlu. Kemenaker maupun kepada pp 2 ini atau BNP2 TKI Kemlu baru menerima informasi mengenai peristiwa kejadian ini pada tanggal 8 Mei 2020 Jadi perlu kami sampaikan Kemlu baru pertama kali menerima informasi ini pada tanggal 8 Mei 2020 melalui pengaduan yang kami terima nah, Berdasarkan uh, pengaduan tersebut Sejak tanggal 8 Mei kami sudah melakukan berbagai langkah Pertama meminta konfirmasi dari pihak keluarga Kemudian kami berkoordinasi dengan KBRI kita yang ada di Nairobi Karena wilayah akreditasi KBRI Nairobi ada, meliputi juga Somalia Lalu berdasarkan koordinasi tersebut Konsul kehormatan kita yang ada di Somalia Telah berkoordinasi dengan otoritas tempat dan sampai saat ini tidak ada informasi mengenai peristiwa kejadian uh, tersebut. Jadi peristiwa tersebut tidak diketahui oleh otoritas uh, setempat. Lalu kemudian kami juga berkoordinasi dengan KBRI Singapura kita untuk uh, menjejak perlintasan kapal uh, uh, Li Qingyuan uh, Qing Yu 623 tersebut. Terakhir kami juga berkoordinasi dengan KBRI kita yang ada di Beijing. Dalam hal ini, Kabinet kita yang ada di Beijing telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kepemimpinan RT untuk meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa kematian tersebut, termasuk peristiwa pelarungan, penyebab pelarungan. Lalu kemudian juga kita meminta agar ada penyelidikan mengenai kondisi bagi ABK lainnya yang ada di atas kapal. Yang terakhir yang tadi kami sampaikan, kami sudah mengadakan uh, pertemuan uh, antar kementerian lembaga dengan menghadirkan ahli waris dan juga uh, pihak mining agency pada tanggal 18 Mei 2020. Dan terakhir uh, pada hari ini, pada hari ini tanggal 20, uh, kami juga uh, mengadakan pertemuan kembali dengan pihak ahli waris. Uh, dapat juga kami sampaikan uh, sebagai informasi teman-teman semua berdasarkan koordinasi kami dengan uh, Kemenhub dan juga Kemenaker, PT MTB tidak tercatat memiliki izin untuk menempatkan awak kapal Indonesia di luar negeri. Kalau berdasarkan peraturan Kemenhub, 84, SIUPAK, PT tersebut tidak memiliki SIUPAK, dan PT tersebut juga tidak memiliki izin resmi penempatan pekerja migran kita di Kemenaker. Lalu kemudian Kemlu dan juga Kementerian Lembaga Terkait perupaya untuk uh, memperjuangkan pemenuhan hak-hak uh, ketenagakerjaan Kerjaan Almarhum berdasarkan informasi terakhir yang kami dapat uh, dari PT uh, hak gaji sudah dibayarkan gitu ya. santunan sebagian sudah dibayarkan uh, sedangkan untuk asuransi sedang dalam proses administrasi tapi kami akan sekali lagi akan melakukan cross-check kepada pihak uh, ahli waris mengenai penerimaan tersebut Lalu kemudian eh, kami juga mengapresiasi langkah cepat dari Baris Game Proli untuk menyelidiki kasus ini, eh, bekerjasama tentunya dengan Polda Jateng, di mana lokasi BTMTB ada di daerah Polda Jateng. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai perkembangan kasus eh, sebelumnya, mengenai kapal Longsing dan juga Tianyu 8, eh, dapat kami sampaikan bahwa total 46 eh, ABK kita, yang berada di Busan pada saat itu yang berasal dari empat kapal yaitu Longsing 629 Longsing 605 Longsing 606 dan Tianyu 8 dari 46 tersebut 44 e, ABK diantaranya sudah dapat kita fasilitasi kepulangannya ke tanah air termasuk satu jenazah atas nama EPIC lalu untuk dua e, ABK lainnya mereka ikut kapal Longsing 606 dan saat ini ada di perairan sekitar Sandong dan Dalian. KBRI kita di Beijing telah berhasil menjalin kontak komunikasi dengan kedua APK kita melalui jaringan telepon. Kondisi kedua APK kita dalam kondisi sehat saat ini. Kita sedang mengupayakan agar ada akses kekonsuleran untuk bisa bertemu dengan kedua APK kita. Masih ada beberapa administrasi keimigasian yang perlu kita selesaikan. Selesai nanti uh, secepatnya uh, teman-teman KBRI di Beijing dapat uh, bertemu dengan kedua PK kita. Lalu kami juga sudah mendapatkan konfirmasi bahwa uh, otoritas RT telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Saat ini masih uh, berjalan proses penyelidikan dan kami mengharapkan dapat update uh, segera dari otoritas RT terkait dengan uh, kasus tersebut. Lalu uh, Pertanyaan selanjutnya mengenai jamaah tabik. Mungkin kami sampaikan dahulu secara umum mengenai penanganan jamaah tabik yang berdasarkan data yang kami punya tersebar di 13 negara. Jadi berdasarkan data terakhir terdapat e, total serat, 1.165 jamaah tabik e, yang sudah e, kita tangani selama ini, dimana di mana 357 diantaranya telah berhasil kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Jadi saat ini masih terdapat 808 anggota Jamaah Tablik Indonesia yang masih uh, stranded di luar negeri. Untuk yang dapat kita pulangkan uh, dari Pakistan kita sudah berhasil kita uh, sorry, dari Pakistan uh, 136 dari Bangladesh 162. dari Maroko 8 Kuwait 8 Thailand 6 jadi total yang sudah kita fasilitasi kepulangannya 357 dan pada hari ini juga khusus untuk uh, warga negara Indonesia yang stranded di India dapat kami sampaikan uh, pada hari ini ada penerbangan repatriasi dan insya Allah pada sore hari nanti akan tiba sebanyak 74 74 warga negara kita yang stranded di Nah, untuk jamaat tablik, khusus untuk jamaat tablik Indonesia yang ada di India, saat ini memang belum dapat dipasilitasi kepulangannya karena pertama, sebagian masih dalam proses karantina oleh otoritas tepat, dan sebagian masih menjalani proses hukum. Terdapat beberapa yang mendapatkan FIR, yaitu First Information Report atau laporan kepolisian kepada pengadilan, dan yang kedua ada juga yang berstatus judicial eh, custody dalam penahanan pihak eh, kepolisian. Nah segera setelah proses eh, yang terkait dengan otoritas tempat selesai, kami tentu berharap yang matahari kita dapat segera kita pulangkan. Lalu eh, pertanyaan mengenai berapa mengenai statistik ya, mengenai statistik eh, jumlah Abk dan pekerja migran yang sudah kembali. Berdasarkan data 19 Mei 2020, jumlah ABK yang telah kembali ke Indonesia sebanyak 16.974. Kami ulangi, 16.974. Dari total yang tercatat e, saat ini, sebanyak 23.570. Jadi kami ulangi, dari total 23.570, 16.974 telah berhasil kita pulangkan ke Indonesia itu ya. tapi kami perlu sampaikan sekali lagi bahwa angka 23.570 ini angka yang dinamis berdasarkan laporan yang kami terima baik dari perwakilan kita yang ada di luar negeri maupun dari pihak prinsipal lalu untuk jumlah WNI yang kembali dari Malaysia saat ini berjumlah 76.777 Lalu ada pertanyaan mengenai e, WNI terkonfirmasi COVID di Qatar yang terus naik, e, bisa diinformasikan mayoritas statusnya apa. Kamu, dapat kami jelaskan bahwa sebagian besar kasus itu merupakan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor Roma dan memiliki izin tinggal resmi di Qatar. Ada juga dua ABK yang diketahui positif saat transit di Doha dari 42W ini yang dinyatakan positif seluruhnya dalam keadaan stabil di mana 16 menjalani karantina secara mandiri dan 26 di fasilitas milik pemerintah. Jadi 26 di karantina di fasilitas pemerintah kata. Lalu kami coba menjawab beberapa pertanyaan yang umum terkait penerimaan WNI yang ada di e, dalam negeri. Jadi kedatangan WNI kita dari dalam. Negeri. Ada pertanyaan mengenai e, prosedur kedatangan warga negara Indonesia di luar negeri. Apakah masih memerlukan e, pengecekan, pengecekan kesehatan? Dan jadi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan e, surat edaran Menteri Kesehatan, nomor 313, bahwa e, untuk mencegah imported cases, dari warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri, maka perlu diterapkan protokol kesehatan secara ketat. Nah, dalam hal ini untuk warga negara Indonesia, kita harapkan tentu sejak uh, sebelum kepulangan mereka ke Indonesia mereka dapat membuat hal uh, sertifikat. Uh, lebih baik lagi tentu mereka sudah melakukan rapid test atau PCR. Namun uh, jika mereka belum melakukan uh, PCR test dengan hasil negatif di luar negeri, maka pada saat ketibaan di Indonesia, mereka wajib menjalani tes PCR dan atau e, dua kali rapid test. Selama masa tunggu, mereka wajib dikarantina di fasilitas fasilitas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia. Jadi sekali lagi, e, ini adalah e, upaya kita. Pertama tentunya kita tidak bisa menolak warga negara Indonesia untuk kembali ke Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor -Undang 6 tahun. Ya. namun di sisi lain kita juga perlu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah imported cases jadi langkah-langkah ini kita lakukan untuk pertama melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. yang kedua tentu juga mencegah imported cases sehingga tidak ada tambahan kasus di Indonesia lalu kemudian terkait dengan warga negara asing jadi dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran Kemenkes tersebut, untuk warga negara asing kita jadi melihat ada dua aturan yang mengatur. Pertama Permenkum Ham 11 tahun 2020, di mana pada dasarnya warga negara asing dilarang masuk, namun ada beberapa yang diperkecualikan, yaitu bagi warga negara asing yang memiliki kitab ataupun kitas, warga negara asing yang berstatus bekerja kepada keluarga dan juga kru kapal dan beberapa pengecualian yang lain lalu di sisi lain ada e, surat edaran Kemenkes mengenai e, kedatangan WNI ataupun WNA dari luar negeri khusus untuk warga negara asing e, sesuai dengan surat edaran tersebut maka seluruhnya diminta untuk melakukan tes PCR di luar negeri sebelum tiba ke Indonesia jadi hanya untuk warga negara asing yang memiliki hasil tes PCR negatif dapat e, masuk ke Indonesia khusus untuk yang diperkecualikan, sekali lagi, konteks ini adalah khusus untuk yang diperkecualikan bagi WNA sesuai dengan Permen Pumham 11 tahun 2020. Kami rasa sudah semua Bapak, terima kasih. Mas Yuda, Mas Yuda ini hampir setiap pagi mengerjakan PR <tuh> atas berbagai pertanyaan yang masuk. Saya lihat tadi dari pagi asik menyiapkan jawaban. Jadi demikian lekatnya sosok Mas Yuda dengan sosok perlindungan warga Indonesia di luar negeri dan tentunya berbagai upaya perlindungan yang terus kita lakukan. rekan-rekan sekalian, dari kelompok pertanyaan yang diajukan ada beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan. World Health Assembly yang sudah ditutup kemarin. Saya perlu berikan tambahan keterangan mungkin, tapi nanti tentunya silakan teman-teman juga menyimak saat Ibu Menteri Luar Negeri memberikan press briefing di istana ada beberapa elemen yang juga akan beliau tambahkan atau memberikan insight untuk pemahaman bersama namun saya secara spesifik perlu merespon pertanyaan dari Riva yang disebutkan bahwa Indonesia tidak ikut, tidak menuju resolusi uh, penyelidikan independen. Saya uh, ingin melihat kembali konteks pertanyaan yang beberapa rekan media tanyakan pada saya dalam beberapa hari terakhir, khususnya dalam respon apa yang muncul di media asing yang menyebutkan Indonesia dalam menjadi bagian dari koalisi negara-negara yang menginginkan ada untuk investigasi. Saya garis bawahi tidak ada atau tidak tepat peristi dari istilahkan koalisi yang ditanyakan atau disampaikan karena pada dasarnya Indonesia adalah salah satu negara yang sedari awal menjadi co dari resolusi yang diadopsi kemarin malam di eh, pertemuan World Health Assembly jadi kalau kita melihat resolusi secara utuh tidak ada sebenarnya satu spesifik yang disebutkan memintakan adanya satu investasi, in, investigasi atau inquiries independen namun kita harus melihat resolusi ini sebagai satu uh, upaya bersama negara-negara dunia untuk membangun kerjasama dalam penanganan COVID itu, itu sebabnya disebut COVID-19 response melalui respon bersama untuk menangani masalah COVID ini. Jadi uh, pada saat ditanyakan apakah Indonesia menjadi pihak dari investigasi, pertanyaan saya adalah tidak ada rujukan mengenai investigasi dalam resolusi tersebut, juga tidak ada rujukan mengenai inquiries dalam resolusi tersebut sehingga Uh, pertanyaan itu tidak tepat karena Indonesia adalah bagian dari negara yang menjadi kosponsor dari resolusi dan resolusi tersebut pada intinya dalam membangun kerjasama internasional jadi sama sekali uh, kita tidak ingin adanya satu politisasi atas uh, resolusi yang sebenarnya memiliki niatan baik bagi kerjasama internasional dalam penanganan COVID-19 mudah-mudahan itu bisa dipahami karena Indonesia uh, sejak awal telah menjadi bagian dari co sponsor dari resolusi tersebut yang sudah diadopsi. Ada pertanyaan banyak terkait sosok Tiongkok. Perlu saya sampaikan juga bahwa Tiongkok juga menjadi salah satu negara yang kemudian menjadi kosponsor sponsor dari resolusi tersebut. Dari dengan demikian dari sisi konten atau isi dari resolusi tersebut sebenarnya tidak ada lagi hal yang kontenious atau menimbulkan perdebatan atau dipolitisasi. Mengenai tindak lanjutnya ditanyakan oleh Ibu Natalia. Nanti bisa kita simak bersama. Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Saat beliau memberikan press briefing Di setanah Selanjutnya Juga dari Ibu Natalia Mengenai kelanjutan Solidarity Trial Ini satu proses yang terus berjalan Dengan demikian belum ada Sesuatu yang Cukup signifikan untuk disampaikan Ke media pada saat sekarang Posisi Indonesia Pertanyaan dari Christi, Saudari Kristi Atas adanya dugaan atau disebutkan sebagai perpecahan dalam dukungan terhadap WHO, posisi Indonesia sebenarnya dalam melihat e, bagaimana kita bisa memaksimalkan organisasi yang khusus didedikasikan untuk kesehatan dunia bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan e, untuk itulah Indonesia sendiri sebagai negara terus memberikan support dan e, memberikan dukungan atas e, atas WHO dan e, peran yang dilakukan di internasional dan mudah-mudahan uh, kita lebih melihatnya sebagai institusi yang profesional tidak dikaitkan dengan uh, uh, apa, uh, kepentingan politik manapun namun kita melihat profesionalitas dari WHO dalam upaya penanganan tidak saja COVID saat sekarang namun isu-isu kesehatan dunia lainnya yang selama ini ditangani oleh WHO uh, saya juga Inggris bawahi bahwa Indonesia adalah uh, menjadi ketua dari Forum Policy and Global Health dan dengan demikian komitmen Indonesia termasuk e, mengkaitkan politik luar negeri dengan isu ke kesehatan e, global adalah sesuatu yang menjadi bagian dari e, upaya diplomasi atau e, politik luar negeri untuk saja tidak berbicara mengenai isu-isu yang e, katakanlah isu-isu yang e, memang basis, basic, atau isu-isu basic isu utama dalam politik luar negeri isu keamanan, isu e, perdamaian, namun juga isu-isu yang menyebut adat hidup masyarakat pada umumnya, dan dalam hal ini masalah kesehatan. Rekan-rekan sekalian, uh, saya merasa bahwa dari sisi lingkup pertanyaan sudah semua kita respon. Ada lagi yang boleh tambahkan Pak Ida? Tidak ada Pak Ida? Baik. Dengan demikian, kita tutup uh, acara briefing pada siang hari ini. Dan saya undang teman-teman sekalian untuk juga menyimak uh, press briefing yang disampaikan oleh Ibu Menteri Negeri. Uh, untuk mendapatkan insights atau pendalaman lebih lanjut atas berbagai isu yang menjadi perhatian rekan-rekan sekalian. dengan demikian selamat uh, siang dan untuk rekan-rekan yang mungkin telah ketemu setelah hari raya nanti uh, kami mendahului ucapan selamat hari raya. mudah-mudahan kita bisa memasuki hari raya dengan kondisi yang lebih baik lagi, tetap sehat dan tetap uh, diberi kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini. demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.